Ini orang-orang yang di belakang-belakang kamera ini semuanya korban buruknya manajemen media ini, <laughs> ini korban PHK. Terjadi di media digital, karena ada kecenderungan selama ini orang cuma mikirin uh, viewer, viewers aja. Orang cuma mikir bagaimana memperbanyak subscriber enggak peduli dengan persoalan kualitas jurnalisme. Indonesia ternyata luar biasa. Anda tahu ini apa? Hampir semua daerah di Indonesia punya kopi khas sendiri Ini bisa kita lihat nih Ada Sumatera, ada Papua, ada Jawa, Bali, Flores, Sulawesi, Toraja, dan sebagainya Jadi jangan lupa untuk menikmati kopi Nusantara Baik, halo Sobat Aurora Saya Dini Batubara, kita bertemu lagi di Dialog di Aurora News TV Kita akan membahas berbagai topik mulai politik, hukum dan sebagainya. Dan di Aurora kita punya dialog yang kita sebut dengan lebih dekat kita bahas dan kita suarakan atau debara interview. Ingat debara interview. Wuhu. Dan kali ini masih dari Cafe Kopi Alfi atau Alfi Kopi dari Pancoran. Kita kali ini sudah kedatangan narasumber kita. Seorang jurnalis, tanya penting, teman saya, perkenalkan, Bung Muhammad Iwan. Wee. apa kabar Iwan? Kabar baik, Mbak nah, Beni ya. Iwan ini menjadi narasumber kita di dialog kali ini karena apa? Karena ini dia, ada buku baru dengan judul Manajemen Media Kontemporer. Ini yang membuat Bang Iwan ini kita undang ke dialog kita pada hari ini. Nah, langsung aja nih. <gifat <gifat apa kan sih dek. yang bikin Iwan membuat buku ini? Oke, okay, uh, itu kan saya kan selain kerja di media juga ngajar ya. Hmm. Ini ya, Ngajar di beberapa kampus di Jakarta. Jadi, uh, hmm. selama ini saya suka sharing ke teman-teman mahasiswa kan, materi-materi. Uh, yang terkait dengan media gitu kan, terkait dengan pengalaman saya kerja di media, terus nah materi-materi itu selama ini kan berserak yeah. ya saya, saya kasih tiap hari ke mereka terus satu saat saya berpikir kenapa kalau enggak materi ini saya kumpulin gitu kan saya kumpulin, yeah. saya ramu, kemudian saya jadikan sebuah buku nah akhirnya <tuh> jadilah buku ini yeah. eh, tentang judulnya manajemen media intinya sih buku ini pingin, eh, apa eh, membahas tentang Bagaimana uh, pengelolaan media, gitu ya? Jadi di sini memang dibahas di, di tentang bagaimana mengelola media cetak, media penyiaran, dan juga media digital. Itu sih uh, latar okay, belakang. Oke, berarti yang. buat Anda, Anda nih yang mengelola media, Anda harus baca buku ini nih. <laughs> Karena kalau Anda nggak baca buku ini, pengelolaan medianya menjadi buruk dan berakibat apa coba? Ber berarti kalau mengelola media itu tidak baik, berarti bisa berakibat tutup, PHK dan sebagainya. Iya. Uh, makanya kan itu kan memang mengelola media itu sama kayak mengelola ini ya, sebuah organisasi kan. Jadi organisasi itu kan harus dikelola dengan baik supaya tujuannya tercapai gitu kan. Nah kita kan, uh, media di kita di Indonesia itu kan memang selama ini masih uh, bergantung dari iklan misalnya. Yeah. Nah ketika iklannya nggak dapat, maka dari mana lagi sebuah pendapatan. Nah itu yang menyebabkan uh, intinya adalah bagaimana mengelola sebuah media bisa hidup media itu dan juga bisa menjalankan, apa bisa me, me, me, menghidupi juga karyawannya, jurnalisnya, dan semuanya. Nah itu tentunya nggak sembarangan. Ada hal-hal yang harus dipikirkan, dipertimbangkan, bagaimana perencanaannya, bagaimana eksekusinya, dan seterusnya. Sehingga tujuan dari media itu visi misi tercapai untuk bisa memenuhi kepentingan publik, tapi di sisi lain juga bisa tetap memenuhi keinginan atau memenuhi uh, kehidupan dari para karyawannya ya. sendiri. Gitu. Di... Biar Bang Iwan tahu nih, uh. ini orang-orang yang di belakang-belakang kamera ini semuanya korban hurufnya manajemen media ini. <laughs> ini korban PHK semua ini. Artinya dengan membaca buku ini minimal bisa lah membuat media yang lebih baik lagi dari sisi manajemen, yang bisa bersaing, yang bisa mencari uang dan sebagainya. Nah, bang Iwan Kembali ke topik nih ya. Di sini kan ada ada beberapa bab ya di buku ini. Saya lihat tadi, saya baca-baca juga. Nah, yang paling menarik itu adalah uh, media digital. Nah seperti apa sih perkembangan media digital mempengaruhi media-media tradisional? Ya, eh, di situ memang dibahas bagaimana pertama kali ya eh, media itu di, di, diawali oleh media cetak kan, media cetak kemudian media tra, eh, media televisi, radio dan seterusnya. Nah tapi kan sekarang kan perkembangannya adalah semua kan mengarah kepada digital gitu kan. Nah. Media cetak tetap ada, tapi bagaimana media cetak itu bisa beradaptasi dengan teknologi digital. Akhirnya muncullah kayak semacam e-paper, koran dalam bentuk digital dan seterusnya. TV juga begitu kan, radio juga begitu. Bagaimana bisa melakukan konvergensi, gitu kan, konversi konten terutama supaya mereka tetap bisa hidup, bisa bersaing dengan media digital yang sekarang lebih banyak diakses oleh masyarakat. Nah bagaimana kedepannya kita nggak tahu nih kan seperti apa kan karena kan perkembangannya terus cepat nih kan nah e, intinya adalah bagaimana media-media itu bisa tetap beradaptasi dengan perubahan yang ada terutama bagaimana tadi e, digital digitalisasi itu yang menyebabkan merubah semua pola produksi bagaimana mengubah orang mengkonsumsi media dan seterusnya contoh paling gampang adalah ketika kita nih perlu kru wartawan gitu kan kalau dulu misalnya seorang Bang ini misalnya ketika menjadi jurnalis TV misalnya cukup hanya bisa cukup dengan bisa menulis berita misalnya karena kameramen sudah ada kan kameramennya tapi itu 10 tahun yang lalu lima tahun yang lalu tapi bagaimana dengan kondisi sekarang gitu ternyata nggak bisa lagi wartawan TV itu sekarang juga harus multi kan nggak bisa cuma bisa nulis berita tapi juga harus bisa mengoperasikan kamera bisa fotografi bisa editing dan seterusnya nah hal, -hal seperti itu kan yang harus diantisipasi kan oleh pengelola media termasuk juga oleh teman-teman yang mungkin ingin jadi wartawan suatu saat gitu kan nah hal-hal seperti itu yang perubahan-perubahan itu yang mestinya diantisipasi oleh semua pengelola media artinya media media yang ada sekarang juga harus masuk ke digital gitu ya? Betul. jadi emang uh, media itu sekali lagi harus beradaptasi dengan perubahan itu kalau enggak ya dia tergilas sama perubahan-perubahan itu gitu. oh iya, kopinya sudah datang yes. Oke, terima kasih uh, karena kopi sudah datang. Ya, kita terima kasih sebentar. Sambil melihat konten-konten viral berikut ini, Ranci FC tiga dua satu. Ya, yes. Inilah sebuah kejutan misteri box yang diberikan oleh Ran Legon FC yang sudah dilakukan oleh Menpora Menteri Pemuda dan Olahraga Bapak Dr. Zainuddin Amali dan juga Ketua Umum PSSI Bapak Muhammad Iriawan dan kita sudah melihat Ronaldinho. Wow, wow, wow. Luar biasa. Ini sebuah momen yang luar biasa. Seleção Indonesia, que Ronaldinho. Em breve estarei com Rudi Salim, Harf. Nos vemos in breve. Ran's FC. Ya itulah tadi video-video viral kita. Silakan minum, Mas Kopinya ya. kita seruput tipis-tipis ya. Mantap. Ngantuk, ya. Luar biasa kopinya. Nah karena udah minum kopi kita lanjut lagi nih. Oke. Okay. Nah tadi adalah bagaimana hmm. media itu juga harus ikut mengikuti perkembangan teknologi digital dan sebagainya. Kalau di Indonesia bagaimana? Kira-kira? Iya. -kira? Kan sekarang kan memang trennya kan semua media digital kan udah mengari, apa, mengalir mengarah ke sana ya. Uh, mereka sudah sadar kan bahwa kalau bertahan dengan konsep lama, pola lama itu bakal ketinggalan gitu. Nah uh, dan datanya memang terbukti kan bahwa memang sekarang kan kebanyakan orang Indonesia itu memang lebih banyak yang mengakses media digital kan ketimbang uh, media cetak terutama radio apalagi gitu kan. Meskipun media TV nomor satu tapi kan orang-orang biasanya nonton TV itu nggak lagi di TV langsung tapi biasanya nonton di media digital juga melalui media sosial dan seterusnya. Jadi memang Ya mau nggak mau, suka nggak suka, media itu harus bisa uh, memanfaatkan media sosial terutama untuk bisa mencari ide dalam proses kontennya misalnya. Kemudian yang paling penting adalah bagaimana memanfaatkan media sosial itu untuk mendistribusikan konten mereka gitu. Supaya bisa menjangkau audiensnya. Nah ini uh, sebagai informasi aja ya buat bagaimana dan buat pemirsa juga, bahwa kita ini selain <coughs> channel Youtube ini, news, Aurora news uh, tv ini juga punya media online namanya Aurora <coughs> news. Aurora news. id Nah, kalau dari bagaimana ada nggak saran-saran pada kami yang mengelola media online dan uh, channel Youtube ini? Saran-saran agar bisa bersaing misalnya dengan media-media yang lain? Oke, okay, uh, dari yang saya pahami sih ya, dari beberapa referensi saya baca itu, memang yang paling penting yang saya masih percaya adalah bahwa uh, content is the king kan? Bahwa bagaimanapun konten itu yang paling penting dipikirkan, konten seperti apa yang pengen, uh, apa namanya, yang pengen dibuat gitu. Nah, tentu kontennya harus yang berbeda gitu kan. Kita tahu kan sekarang kan banyak sekali kan konten yang beredar di sekitar kita, dari WhatsApp, dari YouTube, dari mana-mana gitu kan. Nah, dari segitu banyak itu, apa nih yang membedakan konten kita dengan orang lain? Nah, teman-teman tentu itu PR yang paling penting. Bahwa kita boleh aja mencontoh dari konten orang lain, tapi kan nggak boleh kita tiru mentah-mentah. Nah, teman-teman harus bisa berpikir bagaimana konten itu bisa berbeda. Sehingga orang kita punya, punya ciri khas sendiri gitu kan. Nah itu dari sisi konten, bagaimana kontennya harus bagus, menarik, dan unik. Sehingga penonton atau audiens itu suka. Kemudian yang kedua adalah distribusinya. Menurut saya penting juga gitu kan. Kalau kontennya udah bagus, tapi kalau, kalau distribusinya nggak bagus, nggak bisa juga gitu. Nah distribusi ini menurut saya yang paling penting adalah, ya tadi itu, memanfaatkan media sosial. Teman-teman tentu sudah tahu lah bagaimana menghandle uh, media sosial gitu kan. Social media handling itu penting menurut saya. Uh, konten itu kita promosikan, kita pasarkan ke berbagai platform yang ada baik itu Facebook Instagram dan seterusnya nah distribusi ini yang menjadi penting sehingga masuk apa namanya nyampe ke audiens yang kita sasar dan yang berikutnya menurut saya adalah kita harus tahu juga siapa sih audiens yang kita, yang kita tuju gitu ya Nah ini juga hal yang penting kalau kita sudah tahu siapa audiens kita maka kita tahu konten seperti apa yang mereka inginkan gitu misalnya gini kita ingin menyasar konten uh, apa uh, segmennya orang-orang muda misalnya Nah saya nggak tahu konten orang muda sekarang apa sih yang mereka sukain Apa yang lagi viral, apa yang lagi uh, disendingin dis oleh mereka gitu kan Nah itu menurut saya yang harus dipikirkan juga oleh teman-teman uh, mikirin kontennya, distribusinya, dan sesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh audi. Nah dari tadi kan kita ngomongin tentang perkembangan media dan sebagainya Nah sekarang kan uh, bagaimana juga mengajar ya kampus-kampus Ilmu komunikasi jurnalistik ini banyak sekali calon-calon jurnalis yang sekarang sedang bersiap di kampus. Nah, kalau buat para mahasiswa ilmu komunikasi kira-kira apa yang harus mereka siapkan agar nanti bisa langsung terjun ke dunia jurnalistik yang era sekarang ini? Oke, yang paling penting menurut saya adalah bagaimana memahami e, dan punya keahlian di bidang digital tadi itu. Nah, e, multi talenta tadi itu kan. Kita tahu sekarang kan media itu kan kontennya multimedia ya nggak uh, cuma dalam bentuk teks tapi juga harus bisa dikombinasikan dengan foto, video, animasi dan seterusnya. Nah keahlian-keahlian itu menurut saya penting di, di, dikuasai oleh teman-teman uh, mahasiswa komunikasi sekarang. Jadi nggak bisa kalau lu harus belajar nulis berita terus tapi nggak punya kemampuan untuk bisa bikin video yang menarik misalnya, mengemas sebuah video yang yang, yang unik dan seterusnya. Nah, pemahaman-pemahaman multimedia seperti itu menurut saya harus dimiliki oleh teman-teman. Kalau mahasiswa punya akun Instagram, punya akun YouTube dan berkarya di situ sebetulnya bagus ya buat ini? Menurut saya bagus. Justru di situ menurut saya ladang untuk teman-teman itu bisa berkreasi kan. Jadi sekarang tuh udah beda banget kan, udah gampang lah buat teman-teman mahasiswa itu untuk bisa berkarya dengan memanfaatkan berbagai platform yang ada kan. Jadi udah udah terbuka luas tuh. Tinggal bagaimana mahasiswa itu bisa memanfaatkan uh, itu aja, akun itu menurut saya itu Oke ini kembali ke buku ya, buku ini uh, berapa lama sih prosesnya? Uh, hampir 2 tahun ya, Saya juga ini ya, karena kan memang saya nggak fokus ya Fokusnya masih kerja di media sebagai jurnalis, masih uh, ngajar juga, keluarga juga Jadi memang saya berusaha uh, di antara waktu seperti itu, saya berusaha untuk bisa ngisipkan waktu itu buat nulis dan makanya emang gak lama sih dua tahun lebih sekitar itulah dua tahun sekitar itu lama juga lama. semester kalau di kampus Dan kalau sekarang distribusinya kemana aja nih? Uh, ini dari penerbitnya langsung ya semua ya jadi mereka semua yang mengelola pemasarannya jadi saya hanya penulis sebagai ini hanya terima royalti aja jadi mereka yang uh, ini jadi yang saya dengar sih itu seluruh Indonesia ada uh, apa namanya teman-teman kalau misalnya perlu buku itu di toko uh, toko tertentu toko buku Uh, ada di beberapa kota di seluruh Indonesia ada gitu kemudian juga um, di marketplace kalau teman-teman mau beli juga ada termasuk juga kalau mau beli dalam bentuk e-booknya atau bentuk uh, digitalnya juga ada di Google Play gitu jadi oke. ada semua di situ pokoknya kalau mau nyari buku ini tinggal ketik aja manajemen media kontemporer oke kita break dulu sebentar karena masih ada konten-konten viral yang akan lewat Oh, Gila ya? Pasti nge-lupa, Pak Apalagi syuting, Pak? Oke, Bang Iwan ya Tadi yeah. uh, kan intinya bahwa media ini sudah berubah Teknologi membuat, membuat perubahan sehingga digital ini juga sudah sangat berpengaruh kepada perubahan media juga di Indonesia. Nah, dari buku ini kira-kira ada nggak semacam saran-saran atau apa yang harus dilakukan oleh seorang pengelola media atau perusahaan atau lembaga? Kira-kira langkah apa nih yang harus mereka lakukan terlebih dahulu sebelum masuk ke digital tadi? Uh, yang penting menurut saya sih ini ya, menentukan model bisnisnya ya. Karena tantangan paling berat itu di media digital menurut saya adalah bagaimana mencari uangnya dari situ. Kali ini sebuah ironi ya, banyak sekali orang mengakses media digital, tapi di sisi lain, pengelola media itu susah cari uang dari situ karena apa? Karena emang uh, pemasukan atau iklan pun sudah dikuasai oleh kita nah, sebut global player itu saya kan? Apa -apa. Uh, kalau yang sudah berhasil ada nggak? Uh, ada beberapa media yang sudah berhasil, yang tidak sekedar mengandalkan dari pendapatan iklan. Jadi dia punya uh, uh, sumber pendapatan lain sehingga media tetap bisa eksis. Okay, jadi kayak Detikom, Kumparan bisa disebut yang sudah berhasil di dapak di, di, digital gitu ya ada beberapa media yang uh, salah satu yang menarik adalah uh, native advertising ya yang juga cuma istilahnya cuma dapat iklan aja karena memang iklan itu susah sekarang kan karena kan sudah banyak uh, media yang yang bermain di situ apalagi kalau misalnya berita berba, apa televisi berbayar ya uh, televisi, televisi langgaran itu memang agak susah nah native advertising itu adalah bagaimana uh, membuat kont, apa iklan tapi dalam bentuk konten yang seperti biasa, orang nggak sadar ketika di konten itu, itu ternyata, ternyata iklan. Nah, itu yang menurut saya sumber pendapatan yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh pengelola media, sehingga itu lumayan dapat banyak duit dari situ. Nah gini, di luar negeri itu sedang berkembang juga banyak yang lagi tren juga tentang journalism independen. Jadi seorang jurnalis itu bekerja sendiri tanpa harus bergantung ke perusahaan. Nah, kira-kira kalau di Indonesia, Prospeknya bagaimana? Menurut saya prospeknya bagus ya ke depan ya. Nah tinggal bagaimana tadi itu mengelola kontennya satu, kemudian distribusinya, dan kedua adalah sumber pendapatannya itu. Nah kalau di luar negeri menurut saya bedanya adalah kalau di luar negeri itu banyak sekali lembaga-lembaga yang peduli. Jadi mereka tuh dapat uang dari lembaga-lembaga funding gitu kan. Nah di Indonesia kan masih, masih jarang ya, orang atau lembaga yang punya concern terhadap jurnalisme misalnya, tentang bagaimana membuat konten-konten yang berkualitas itu Nah kita kan masih jarang, tapi menurut saya ke depannya eh, punya prospek yang cerah, apalagi kayak Google, Facebook itu sekarang kan sudah punya uang tuh, untuk bisa dikasih ke beberapa konten kreator. Kalau lu bisa bikin konten yang bagus, dapat uang juga dari situ. Ya. Nah, tinggal bagaimana sih uh, kreativitas teman-teman konten kreator itu bisa bikin konten-konten uh, yang menarik. Ya, sebagai info ya, hmm. Aurora ini selain di channel YouTube ini juga ada di uh, media online. Aurora Ini hmm. juga ada agensi. Jadi kita juga uh, apa namanya itu mengajak kawan-kawan jurnalis untuk menjadi konten kreator hmm. di Snack video. Dan itu sudah 600 lebih jurnalis di Indonesia. Dan hmm. itu. Kita itu berharap agar mereka juga bisa menjadi jurnalis independen nantinya, yang mungkin menjadi cikal bakal lah mungkin kalau di Indonesia ya garis independen ini. Yeah. Nah, ini yang yang terakhir nih, bagaimana menurut Bang Iwan masa depan media di Indonesia? Uh, eh tadi itu ya uh, tantangannya emang. Uh, peluang untuk bikin media itu banyak sekali terbuka lebar tapi masalahnya adalah bagaimana menghasilkan membuat media itu supaya tetap sehat bisa uh, memberi keuntungan buat si pengelolanya nah berbagai model bisnis yang dilakukan itu kan tadi yang Kak Iqbal dari bilang dari subscriber dari uh, user kreator konten kan kayak dari konten kreator kerjasama dengan beberapa lembaga dan seterusnya menurut saya uh, banyak model bisnis yang harus dicoba dilakukan gitu nggak cuma bisa ngarapin dari iklan yang menurut saya agak-agak berat sekarang ini kan, karena kan sudah semakin banyak media. Nah itu sih tantangan yang paling berat. Ter, peluangnya terbuka lebar, tapi bagaimana mem, mencari sumber pendapatan yang enggak lagi mengharapkan pola lama, tapi dengan cara-cara baru. Itu yang sekarang di luar negeri kan terus berkembangkan dengan cara-cara, ada banyak lah, bahkan ada Uh, yang crowdfunding itu kan ada beberapa orang yang punya concern terhadap jurnalisme. Mereka bikin investigasi, dananya dari uh, dari pihak luar itu malah bikin medianya independen, tidak tergantung dari iklan dan kualitasnya terjaga berkualitas. Itu nah, menurut saya, hal seperti itu yang menarik yang bisa dikembangkan ke depannya di Indonesia. Menurut saya, itu, nah, bagaimana dengan perkembangan dunia, dunia digital ini? Orang semua bisa menjadi content creator yang bukan background jurnalisme juga bisa. Nah ke depan bagaimana sih nasib orang-orang yang background jurnalistik ini? Ya ini menarik ya, uh, saya ingat sebuah istilah dari buku saya baca Teknologi is easy but journalism is hard, itu kata-katanya seperti itu Jadi uh, tantangannya adalah bagaimana agar apa namanya uh, kerja jurnalisme itu tetap terjadi di media digital Karena ada kecenderungan selama ini Orang cuma mikirin uh, viewer, viewers aja. Orang cuma mikir bagaimana memperbanyak subscriber. Enggak peduli dengan persoalan kualitas jurnalisme. Kita lihat sekarang kan banyak sekali akun-akun um, yang dimiliki oleh influencer dan seterusnya. Terus mereka mengklaim ini karya jurnalistik. Belum tentu. Kan karya jurnalistik itu kan ada prosesnya, ada tahapannya, ada prosedurnya, ada kode etiknya dan seterusnya gitu kan. Enggak bisa semua informasi itu langsung diklaim sebagai sebagai karya jurnalistik. Nah itu menurut saya tantangan yang terberat ya. Bagaimana? Uh, tetap, kita bisa beradaptasi dengan teknologi, tapi karya jurnalisme itu, ya, intinya adalah jurnalisme itu adalah bagaimana menghasilkan konten yang bermanfaat buat masyarakat, dan buat publik. Itu kan yang menjadi ini. loyalitasnya terhadap masyarakat, bukan terhadap viewers, bukan terhadap yang lain-lain. Nah, itu yang uh, PR terbesar sih, ya, emang yang dihadapi dalam konteks jurnalisme terhadap, dalam dunia media digital ini. Gitu. Baik, terima kasih Pak Iwan, atas bincang-bincangnya hari ini, dan ini buku ini ada. Bisa ya. di ada uh, teman-teman kalau misalnya mau perlu mau beli gitu kan ada di beberapa toko di uh, di di mana aja ada di marketplace juga ada di Tokopedia ada di Google book di Google ebook ya dalam ebook juga ada jadi teman-teman bisa silahkan di googling judulnya atau nama saya pasti muncul di situ kalau mau tembaca, ada yang gratis ini? boleh okay. buat teman-teman saya siapkan dua buku untuk nah, ada dua buku gratis bisa mendapatkan buku ini manajemen media kontemporer Karangan dari Muhammad Iwan untuk komentar terbaik. Jadi, silahkan langsung tulis komentar di bawah. Nanti, Bang Iwan yang akan memilih dua komentar terbaik mendapatkan buku ini secara gratis. Baik, demikianlah bincang-bincang kita pada kali ini. Kita akan bertemu lagi di bincang-bincang yang berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share channel YouTube kita ini, dan jangan lupa, di sini kita akan selalu membahas dengan lebih dekat. Kita bahas dan kita suarakan, atau debara interview. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa. Yeay!